Pada suatu hari menjelang waktu sebayang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Al. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusul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 Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu Datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel Mengapa kamu heran tentang kejadian itu Dan mengapa kamu menatap kami Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri Allah Abraham Ishak dan Yakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan Dan mengutus Yesus Yang dari semula diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di sorga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia Dalam segala sesuatu Yang akan dikatakannya kepada Dan akan terjadi Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu Akan dibasmi dari umat kita Dan semua nabi yang pernah berbicara Mulai dari Samuel Dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita Ketika ia berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing. Kembali dari segala kejahatan.